Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Saya ini ada di atas pohon Sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya Bukan untuk uji nyali Tapi berupaya mencapai ketinggian Dengan tujuan Mengamati Keadaan persawahan di Pamukan Utara Desa Binturung Kecamatan ya Desa Pak Binturung r 12 Jadi ini guys ini adalah sawah pada tahun 2016 sampai datang 2019 ini saya disini, di sini ditanami setiap tahun. Iya walaupun ada airnya saat panen tapi kita menggunakan alat batang pisang dengan drum plastik untuk dibelah. Ada juga pas keringnya. Lokasi ini adalah terletak di Kelompok Tani Maju Bersama. Kalau sawitnya itu adalah sawit Minamas uh, Sungai Cengal Estate. Kemudian di sana yang masih besar besar itu adalah Bukit Estate Minamas dan perusahaan sangat gemilang karena di samping dengan sawit pembangunan program pemberdayaan sawit buat masyarakat jadi berang -berang Namun suasana hujan yang terus mengguyur akhirnya ditambah lagi dengan Covid kemarin tahun 2020. Jadi 2019 sampai saat ini di wilayah di sini dari kelompok tani maju bersama 8 dan di sebelahnya J, kemudian sampai di ujung tidak ada yang membuka karena penurian rumput dan hubungan air yang tidak bisa kering, sehingga yang dimanfaatkan adalah bukitannya termasuk pohon nangka, glui, rambutan, jengkol, kemudian berternak kambing. Ini rumahnya gede-gede di sini. Iya, ada juga uh, rumah wali di sana. Ini kandang kambing saya. Sebelahnya adalah uh, Pak Ampang. Nah di sana ini rumah juga yang dulu itu adalah terong cabe. Namun karena sama babi dan bagian daratan sehingga tidak uh, diubah. Kemudian bagian utara. Di bagian utara ini, alhamdulillah ada sekitar enam atau tujuh orang yang membuka dan sudah ada juga yang panen jagung kuning atau hybridah. Kemudian ada yang sudah mulai berbicara melalui yang kecil di samping kecang kecangan seperti jagung tanan dan jagung ke depan timun. Dan tadi saya lihat di sana sudah ada yang panen jagung Kemudian di sebelah ini adalah masih wilayah kelompok tani Maju Bersama Jadi ada Ini dulu ini padi jagung rawanya padi ya Ini semua pernah dibuka ini Ada sekitar 10 hektar bagian di sana mulai dari perbatasan Sang yoyo dengan pecaman varian Pak, Pak Basarudin dia pulang karena sudah tua. Kemudian ujung adalah Pak, Pak musik sampai Pak Tur di sana, Pak Jali, Pak Jaya, dengan Pak Persono Kami hampir semua di sini karena aku itu adalah kami satu anggota kelompok yang terdiri dari sebenarnya arealnya ini ada 30 hektar secara seluruh bantuannya adalah hand traktor ada di bawah ada rumah. Ah, ini rumah saya guys jadi ini saya di atas ketinggian ada ibunya yang menyaksikan di bawah ini adalah buah kluih isinya seperti biji nangka banyak di sayur tapi bentuknya menyerupai sukun baik guys demikian uh, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat